setelah mendengar kata-kata ini dari Lindong, senyum tipis juga muncul di wajah Guyan. Dia telah sangat mengalami karakter Lindong. Jika Menara Cautik tidak bisa memindahkannya, mungkin tidak ada harapan hal-hal yang terjadi. Namun, beruntung bahwa sikap keras kepalanya belum mencapai tingkat abnormal. Menara Cautik dilindungi oleh upaya kolaborasi dari lima klan besar. Ini terbuka sekali setiap tahun, dan hanya ada tiga kuota untuk masuk. Klan juara dari pertemuan bela diri akan menjadi orang yang mendapatkan tiga kuota ini. Petik 2. 3. Alis Lindung berkerut samar. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa kuota akan sangat langka. Selain itu, memang dalam harapannya bahwa Manik kehancuran besar memiliki koneksi dengan yang disebut pertemuan bela diri. Jika saudara Lindung dapat membantu Guklan kami mendapatkan posisi juara dalam pertemuan bela diri ini, Aku akan membujuk klan kami untuk memberikan salah satu dari tiga kuota. Bagaimana? Tanya Guyan. Lindong mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan tenang merenungkan hal itu, dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan dendam antara klan-klan besar ini. Namun, karena jimat batu di dalam tubuhnya, tidak ada pilihan selain baginya selain untuk mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Lindung belum mengalami surga yang menentang kemampuan jimat batu yang pantas reputasinya, dia tahu bahwa objek ini pasti akan menjadi bantuan besar baginya di masa depan. Tentu saja, semua ini adalah pada premis bahwa ia telah menemukan cara untuk membangkitkan jimat batu misterius. Lindung telah merenungkan ini untuk waktu yang cukup lama sebelumnya. Namun, tidak ada kemajuan sama sekali. Jimat batu misterius itu terlalu misterius. Dan dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa membantunya pulih. Inilah sebabnya dia tidak bisa menahan kegembiraan diam-diam ketika dia merasakan permintaan dari jimat batu misterius untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kesempatan seperti itu muncul dengan sendirinya. Sial, tatapan lindung berkedip, lama kemudian, sebelum akhirnya dia menggertakkan giginya dengan tegas. Para ahli di Chaotic dimensi adalah sebanyak awan di langit, dan itu juga jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Dong masih berencana mencari simbol leluhur kedua di sini. Jika dia menemukannya, pertempuran pahit kemungkinan akan terjadi. Pertempuran hebat seperti itu tidak akan sama dengan yang sebelumnya dia alami. Daya pikat lambang ancestral sudah cukup untuk menyebabkan bahkan monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam untuk berubah sedikit gila. Oleh karena itu, demi berhasil memperoleh simbol leluhur kedua, Lindong membutuhkan beberapa metode untuk memperkuat dirinya sendiri. Dan jelas, jimat batu misterius akan menjadi jenis terkuat. Jika kamu memberi aku kuota, aku akan membantu kamu. Setelah membuat keputusan, Lindong tidak ragu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Guyan saat dia memberikan jawabannya. Ini kesepakatan. Jawab Guyan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Selain itu, aku berharap bahwa pada saat itu, kamu akan membantu aku mendapatkan peta lengkap Chaotic Dimensi. Lin Dong menambahkan, dia membutuhkan peta lengkap untuk mencari lokasi yang tepat dari simbol ancestral kedua. Peta lengkap, Guyan mengulang sambil melongo. Setelah memikirkannya, dia mengangguk. Meskipun peta lengkap itu berharga dan tidak umum, bukan mereka akan mampu membelinya. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kamu membutuhkan peta yang lengkap, aku harus mengatakan sebelumnya bahwa luasnya caotik dimensi jauh melebihi imajinasimu. Bahkan ada beberapa wilayah laut yang belum dieksplorasi. Karenanya, apa yang disebut peta lengkap kami hanya mencakup wilayah yang dieksplorasi. Sebenarnya ada wilayah laut yang belum dijelajahi. Gumam lindung sementara matanya menyipit. Ini agak merepotkan. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa luasnya caotik dimensi akan benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan. Adapun daerah-daerah yang belum dijelajahi, aku khawatir hanya ras dimen yang mengeksplorasi mereka, kata Guyan. Perlombaan si Lin lindung terkejut, jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ras seperti itu. Di dalam caotik dimensi, faksi terkuat bukanlah sekte atau klan manapun. Tetapi ras iblis laut Mereka tinggal di dalam laut Dan merupakan tuan dari caltik dimensi yang tak dapat disangkal Hubungan antara faksi di dalam caltik dimensi sangat rumit Ada manusia Binatang iblis Iblis laut Konflik di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan Karena itu jauh lebih berbahaya daripada daerah lain Petik 2 Tentu saja Meskipun berbahaya Lingkungan seperti itu bermanfaat untuk pelatihan. Jika kamu ingin menjadi seorang ahli sejati, seseorang tidak dapat menghindari pengalaman seperti itu. Petik 2. Lindong sangat percaya ini. Jika seseorang seperti Guyan ditempatkan di dalam generasi muda wilayah Suan Timur, dia benar-benar akan dianggap sebagai krim tanaman. Namun, di dalam generasi yang lebih muda di dicautik dimensi, dia akan dianggap sebagai yang terbaik. Ini tidak berarti bahwa Yuan Chang, Ling Qing dan yang lainnya kurang berbakat daripada Gu Yan, tetapi hasil dari lingkungan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki Chaotic dimensi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Tentu saja, ini juga tidak berarti bahwa sekte super di wilayah Suan Timur lebih lemah. Jika gerbang Yuan, Dao Sekte dan sisanya ditempatkan di dalam Chaotic dimensi, mereka pasti akan menjadi tuan seperti eksistensi seperti gua angin iblis dan gua alam semesta. Tidak peduli apa, dari perspektif tertentu, dasar yang mendasari sekte-sekte super itu lebih cocok untuk kelancaran pewarisan, dibandingkan dengan lingkungan yang tidak stabil seperti chaotic dimensi. Karena kamu diterima, mari kita pergi segera. Kami sudah ditunda di sini selama lebih dari sebulan, dan hanya tinggal setengah bulan sebelum pertemuan bela diri. Ada pun informasi tentang empat klan besar lainnya dan pertemuan bela diri, aku akan memberikan penjelasan mendalam di sepanjang jalan," kata Guyan. Para murid Buklan di sekitarnya mengangguk gembira. Mereka telah melihat bagaimana Tirani Lindong dan tentu saja senang bisa mendapatkan pelayan eksternal yang kuat. Berpikir tentang hal itu, Buklan mereka seharusnya bisa memberikan penampilan yang bagus dalam pertemuan bela diri ini. Lindong tidak keberatan. Dan mengangguk, setelah melihat ini, para murid gu di sekitarnya segera menyebar dan mulai mengemasi kam sebagai persiapan untuk meninggalkan pulau roh misterius. Lindung tetap di tempatnya dan menyaksikan kerumunan yang sekarang sibuk, sebelum dengan lembut menghembuskan udara. Dia memiliki agendanya sendiri untuk menyetujui untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan lima klan. Ketika ketiga bersaudara itu memasuki teleportasi spasial saat itu. Serangan terakhir Ren Yuanzi telah mengganggu formasi. Oleh karena itu, Lindong tidak tahu di mana kedua saudara lelakinya, Little Martin dan Little Flame saat ini berada, atau apakah mereka aman. Oleh karena itu, saat mencari simbol leluhur kedua, Lindong juga perlu menemukan keduanya. Namun, karena luasnya chaotic dimensi, mencoba menemukan dua orang bahkan lebih sulit daripada mencari jarum ditumpukan jerami. Dari kelihatannya, pertemuan lima klan bela diri harus agak terkenal. Jika dia berpartisipasi, dia harus bisa menyebarkan namanya. Pada saat itu, jika Little Marten atau Little Flame mendengar tentang hal itu, mereka akan memiliki informasi tentang dia, dan kemudian dapat bergabung dengannya. Aku harap mereka aman dan sehat. Lindong bergumam pelan, sebelum memiringkan kepalanya. Saat tatapannya mengarah ke timur jauh dengan cara yang ambigu, dan tinju dalam lengan baju perlahan mulai mengencang. Anjing-anjing tua dari gerbang Yuan, aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Ketika aku, Lindong, kembali ke wilayah Suan Timur, itu akan menjadi akhir dari gerbang Yuan kamu. Petik dua. Karena itu, cuci lehermu dan tunggu. Lindong dengan erat mengerutkan bibirnya. Merah-merah menyala melewati matanya. Saat niat membunuh yang mengerikan memenuhi mereka. Di sudut pulau spiritual misterius, sebuah kapal merah-merah panjang raksasa diparkir. Permukaan kapal ditutupi lembaran baja merah-merah, yang membuatnya terlihat sangat kuat dan tangguh. Di layar kapal raksasa itu ada lambang raksasa klan Gu yang berkibar tertiup angin. Jelas, kapal raksasa ini harus menjadi kapal tempat Gu Yan dan yang lainnya tiba. Cautik dimensi begitu luas sehingga hampir tak ada habisnya. Di lautan, cuaca tidak dapat diprediksi, dan bencana bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, selain para ahli dengan kekuatan yang agak tirani, kebanyakan orang dengan senang hati akan bergantung pada kapal raksasa yang kuat dan tangguh yang secara khusus dibangun untuk melakukan perjalanan di lautan ini. Beberapa murid Guklan ditinggalkan untuk mempertahankan kapal Guklan. Oleh karena itu, ketika Lindung mengikuti Guyan dan yang lainnya dan naik ke kapal, dia menarik beberapa tatapan bingung. Mona Guyan, seorang tetua berjubah abu-abu dengan cepat maju dan menyambut Guyan, sebelum dengan hormat menangkupkan tinjunya. Pamankin, mari kita mulai kapal dan menuju ke pulau pengumpulan Beladiri. Guyan mengangguk ke arahnya sebelum menginstruksikan. Ya, tetua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Namun mata yang jelas cerdas itu berbalik ke arah Lindong, yang berdiri di belakang Gu Yan. Dia penolong luar yang kami undang untuk pertemuan bela diri ini, Lindong. Kata Gu Yan sambil tersenyum. Oh, tetua berjubah abu-abu itu terkejut, karena tatapannya menyapu secara khusus di tubuh Lindong, dan mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresinya berubah agak aneh setelah melihat penampilan ini. Lindong samar-samar tersenyum, sebelum mundur ke sisi kapal. Menatap permukaan laut yang datar di kejauhan. Lautan luas dan tak berujung sedikit mempengaruhi suasana hatinya. Mona, apakah kamu mengundang adik lelaki ini sebagai penolong luar setelah mendengar bahwa Tuan Muda Yuntian telah menderita cedera serius? Melihat Lindong berjalan pergi, tetua berjubah abu-abu bertanya kepada Guyan dengan suara rendah. Iya nih, Guyan samar mengangguk. Sebelum alis hitamnya sedikit berkerut, dia melanjutkan untuk bertanya, "Apa itu?" "Menurut berita yang aku terima dua hari yang lalu, buklan kami juga telah mengundang penolong eksternal. Kamu harus mengenalinya. Dia adalah tuan muda dari sekte SEA yang telah mencoba melamarmu." "Mau tahu?" "Setelah mendengar ini, wajah Guyan langsung berubah sedikit." "Segera setelah itu," dia menjawab dengan marah, "bagaimana mereka bisa mengundang orang itu?" Meskipun orang itu menjijikkan, kekuatannya bagaimanapun adalah pada puncak tahap kehidupan mendalam awal. Dalam generasi yang lebih muda dari Heavenwind Sir Regent, reputasinya cukup baik. Aku percaya bahwa Klan tidak punya pilihan lain. Lagi pula, itu terlalu mendadak. Tetua berjubah abu-abu itu tertawa pahit, sebelum menembak melihat ke belakang Lindong. Kamu saat ini mengundang adik kecil ini sebagai penolong eksternal. Jika kebetulan mereka bertemu, mengingat karakter Mo Tao, Mo Tao akan membuat segalanya sulit baginya. Setelah mendengar ini, kemarahan di wajah Gu tiba-tiba menghilang. Sebagai jejak kelicikan yang jarang terlihat melintas di matanya yang jernih dan dingin, sebelum dia bergumam. Tidak perlu peduli padanya mengenai hal-hal yang membuat sulit. Ketika saatnya tiba, kami akan mencari tahu siapa yang akan membuat hal-hal menjadi sulit bagi siapa. Aku berharap orang itu tidak akan menyebabkan masalah. Jika tidak, ketika dia mempermalukan dirinya sendiri, tidak akan ada orang lain yang bisa disalahkan. Setelah mendengar kata-katanya, tetua berjubah abu-abu itu tertegun. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Guyan akan benar-benar memiliki kepercayaan seperti itu pada Lindong. Namun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mundur dan mulai meneriakkan perintah. Di bawah teriakannya, kapal merah raksasa merah mulai menaikkan layarnya. Menghadapi matahari terbenam merah gelap. Ia dengan cepat melaju melintasi laut. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Babak 862, pulau berkumpul bela diri. Ombak membengkak dan melonjak di lautan luas dan tak berujung. Gelombang raksasa melonjak dari jauh, sebelum akhirnya menabrak sisi kapal menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lindong berdiri di haluan kapal, dan memandang ke arah cakrawala yang tak berujung. Angin laut berhembus ke wajahnya, membawa serta aroma laut yang asin. Luasnya laut benar-benar membuat seseorang merasa segar. Sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan Pulau Roh Misterius. Pada saat ini, mereka telah melakukan perjalanan tanpa berhenti atau beristirahat dan telah mengalami cuaca yang mengerikan dan aneh. Kekuatan alam membuat lindung memahami teror Laut Iblis Chaltik. Namun, beruntung bahwa anggota Guklan memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, hal-hal ini tidak menghalangi mereka sama sekali. Tempat yang akan kita tuju disebut Martial Gathering Island, dan itu juga tempat Chaltik Tower berada. Itu dijaga oleh para ahli dan sejumlah besar pasukan dari lima klan besar. Ini hanya terbuka pada awal pertemuan bela diri setiap tahun. Selama periode ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul. Lagi pula, pertemuan bela diri ini adalah acara yang cukup besar. Di samping Lindong, Guyan sedang menjelaskan rincian pertemuan bela diri. Secara umum, pertemuan bela diri dianggap sebagai pertukaran petunjuk antara generasi muda. Karenanya, Pelayan eksternal yang diundang harus menjadi bagian dari generasi muda. Dengan demikian, penolong eksternal yang diundang oleh berbagai klan kemungkinan besar adalah para ahli muda yang memiliki reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Aku takut aku akan menjadi pengecualian, kata Lindong sambil tersenyum. Dia tidak memiliki reputasi di wilayah Laut Angin Surga dan merupakan generasi muda yang sama sekali tidak dikenal. Kamu mungkin mendapatkan satu setelah pertemuan bela diri. Gu Yan tersenyum dan menjawab. Dia jelas mengerti kekuatan Lindong. Ketika dia berada di tahap 9 Yuan Nirvana, dia sudah bisa berurusan dengan Master Simbol Ilahi Awal serta seorang ahli tahap awal kehidupan iblis binatang iblis. Selain itu, kekuatan Lindong kini telah melonjak. Dan secara resmi memasuki ranah tahap awal mendalam kehidupan. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap ini, siapa yang bisa menyangkal kekuatan pertarungannya? Menurut perkiraan Gu Yan, jika Lindong sepenuhnya melepaskan kekuatannya, akan sulit untuk menemukan lawan pada tahap awal mendalam kehidupan yang bisa melawannya. Lindong tidak berkomentar, dan terus bertanya, apakah ada individu yang bermasalah di empat klan lainnya? Kekuatan dari empat klan lainnya cukup bagus. Mereka memiliki banyak individu yang mampu di antara generasi muda. Sebagai contoh, yang paling terkenal di klan Wei adalah Wei Zhen. Kekuatannya telah lama mencapai puncak tahap awal mendalam kehidupan. Dikatakan bahwa dia kemungkinan akan maju ke tahap mendalam kehidupan dalam dua tahun. Gu Yan menjawab dengan wajah yang sedikit serius. Oh, kejutan melintas melewati mata Lindong sebelum dia diam-diam menganggukkan kepalanya. The chaotic dimensi tidak diragukan lagi layak atas reputasinya. Tidak ada bakat di antara generasi muda di sini. Puncak dari tahap awal mendalam kehidupan. Dengan kekuatan seperti itu, seseorang sudah akan dianggap sebagai ahli sejati di wilayah Suan Timur. Adapun dua klan besar lainnya, suyan dari klan Su dan Song Chen dari klan Song berada pada tingkat yang sama dan agak sulit untuk dihadapi. Bagaimana dengan klan Sentu? Lindong bertanya tentang klan terakhir yang belum dibicarakan Guyan. Klan Sentu, wajah Guyan berubah sedikit tidak wajar ketika klan ini disebutkan. Setelah tertawa pahit untuk beberapa saat, dia melanjutkan menjelaskan. Klan Sentu adalah yang terkuat di antara lima klan besar. Mereka adalah juara dari pertemuan bela diri tahun lalu. Di antara generasi muda klan Sentu, yang paling tangguh adalah Iron Asura Sentu Jue, dalam Heaven Wind Sea Region. Tidak ada yang belum mendengar namanya. Petik 2, Iron Asura Sentu Jue, mata lindung sedikit menyipit. Seperti kata pepatah, tidak ada yang akan menjadi terkenal tanpa alasan. Karena orang ini mampu mencapai nama seperti itu untuk dirinya sendiri di wilayah Laut Angin Surga, dia pasti akan sangat mampu. Orang itu mungkin sudah mencapai ranah tahap mendalam kehidupan. Di samping itu dia juga melatih tubuh fisiknya dengan tubuh Asura Klan Sentu yang telah mencapai tingkat kemahiran tinggi. Baru-baru ini, terdengar bahwa Sentu Jue telah bersilangkan tangan dengan ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya, dan bahkan telah mengalahkan lawannya. Gu Yan menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya. Nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Hebat, Lin Dong mengangguk. Sepertinya Sentu Jue ini memang individu yang galak. Di dalam Heavenly Wind Regen ada beberapa busi bodis yang membuat peringkat untuk generasi muda. Sentu Jue ini memiliki peringkat kuat di posisi ketiga, kata Guyan. Sentu Jue hanya ketiga, Lin Dong tertegun sejenak. Emosinya samar-samar mengaduk. Dia berasumsi bahwa Sentu Jue cukup kuat untuk dipanggil sebagai yang terkuat di dalam generasi muda dari Heaven Winds Regent. Ya, Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum melanjutkan, peringkat pertama adalah Yin Yang Henzo, Hugan dari Gua Semesta. Sedangkan yang kedua adalah Little Underworld King Xie Yan dari Gua Angin Iblis. Keduanya adalah keberadaan puncak di antara generasi muda dari Heaven Wind Sea Regent Lindong tanpa suara mengucapkan dua nama, sebelum sedikit meratapi. Kualitas generasi muda di Caotik Dimensi memang tingkat yang lebih tinggi daripada wilayah Suan Timur. Secara alami, Sentujue tidak jauh lebih lemah dari keduanya. Lagi pula. Mereka tidak pernah bersilang tangan sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar tahu. Kata Guyan, adapun untuk pertemuan bela diri kali ini, karena menjadi juara sebelumnya, klan Sentu tidak perlu berpartisipasi. Mereka hanya perlu mempertahankan menara. Petik dua, pertahankan menara, iya nih, dari empat klan besar yang berpartisipasi, hanya satu klan akan berjalan sampai akhir dan menantang klan Sentu jika mereka menang. Mereka akan mendapatkan tiga kuota untuk memasuki Menara chaotic Jika mereka kalah, klan Sentu akan tetap menjadi juara. Ini mirip dengan arena. Menjadi juara benar-benar memiliki beberapa keunggulan, kata Lindong sambil menghela nafas. Klan Sentu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi awal yang intens, dan bisa menunggu musuh mereka yang kelelahan tiba. Ini memang keuntungan yang agak besar. Itu perlakuan yang disukai sang juara. Seperti yang dinyatakan oleh aturan, Guyan juga merasakan ketidakberdayaan dalam menanggapi hal ini. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Dengan lembut menghela nafas, dia berkata, Sen Tujue pasti akan hadir untuk mempertahankan menara kali ini. Dia adalah hambatan sejati untuk diatasi. Dari empat klan besar, tidak ada yang yakin bisa melewatinya. Ini bukan kata-kata yang dikatakan Guyan untuk mendevaluasi Lindong. Meskipun dia jelas mengerti bahwa Lindong juga cukup kuat, reputasi Sentu Jue pada akhirnya terlalu gemilang. Berbagai prestasi tempurnya telah membuat orang-orang dari generasi yang sama merasa rendah diri. Karena itu, Guyan tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menjadi juara tahun ini. Lindong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak memiliki keinginan untuk bersaing dalam kekejaman dengan orang lain. Jika bukan karena jimat batu misterius, dia bahkan tidak akan terlibat dalam lima pertemuan klan Bela Diri. Namun, hal itu tidak terjadi. Karena dia telah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki jimat batu, dia tentu saja tidak akan menyerah. Karena itu, kuota untuk memasuki menara caotik akan menjadi miliknya. Jika ada orang yang menghalangi dia, maka dia hanya perlu mengalahkan mereka. Lengan Lindung tergantung di sisinya saat dia menatap permukaan laut yang jauh. Awan hitam menyatu sekali lagi, saat badai mulai terbentuk. Setelah berlayar selama kurang lebih 10 hari, Lindung jelas merasakan laut di sekitarnya tiba-tiba menjadi ramai dengan aktivitas. Kapal-kapal raksasa datang berdesingan dari segala arah, sebelum akhirnya berkumpul di depan mereka. Munculnya sepuluh ribu kapal berkumpul adalah pemandangan yang agak spektakuler. Kami telah mencapai pulau pengumpulan bela diri, kata Gu Yan. Berdiri di haluan kapal, dia melihat tanah luas yang muncul di ujung penglihatannya, saat kegembiraan melintas di matanya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan apa yang dilihatnya sebagai tanah yang sangat luas. Permukaan pulau yang disebut itu luar biasa besar, meskipun jumlah kapal di laut mirip dengan awan di langit, tidak ada sedikit pun kemacetan. Itu kapal Klan Bu. Apakah itu guyan dari Klan Bu di haluan? Heh, dia memang kecantikan wajah yang dingin. Dikatakan bahwa Guyuntian dipukuli dan menderita luka serius beberapa waktu yang lalu. Sepertinya dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini. Petik: "Guyuntian tidak bisa berpartisipasi. Segalanya mungkin bukan pertanda baik bagi Klan Bu kali ini." Benar, saat kapal Guyan mendekati Martial Gathering Island. Cukup banyak tatapan melintas dari sekitarnya. Setelah melihat karakter, Gu, di layar kapal, mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Ketika Gu Yan mendengar suara-suara itu, alis hitamnya yang tebal sedikit mengerut. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya seperti jadel, dan kapal dengan cepat menuju pelabuhan pribadi klan Gu mereka. Sudah ada beberapa penjaga Gu Clan yang diam-diam menunggu di sana, Lindong. Ayo pergi, saat kapal perlahan-lahan mendekati tujuannya, Gu Yan menoleh dan berbicara kepada Lindong. Tubuhnya yang indah bergerak ketika dia memimpin, menembak ke depan sebelum akhirnya mendarat di pelabuhan yang jauh. Di sampingnya, Lindong, serta guying Buya Gu dan murid Gu Klan lainnya juga dengan cepat mengikuti. Tetua Sis Gu Yan, kamu akhirnya tiba, saat Gu Yan mendarat dari udara. Beberapa murid Gu di dekatnya mulai berkerumun di sekitarnya. Dari kelihatannya, Gu Yan memiliki beberapa status di antara generasi muda Klan Gu. Gu Yan kepalanya ke arah para murid Gu klan. Matanya beralih ke pria setengah baya yang sedang berjalan. Dengan suara lembut, dia berkata, Paman Guling, di belakang pria paruh baya ini adalah pria yang tampak cukup tampan. Saat ini, dia menatap Gu Yan dengan penuh semangat. Namun yang terakhir, langsung mengabaikan pandangannya. Haha, bagus kamu sudah berhasil. Pria parubaya yang dikenal Buyan sebagai paman guling menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tatapannya menyapu seluruh tubuh Buyan. Sebelum berseru dengan sedikit kebahagiaan, kamu telah membuat terobosan. Iya nih, aku mendapatkan buah roh kehidupan misterius di Pulau Roh Misterius. Dengan kekuatannya, aku berhasil maju ke tahap kehidupan mendalam. Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya, "Ini benar-benar tepat waktu. Kebahagiaan muncul di wajah guling. Dia melanjutkan untuk mengambil setengah langkah ke belakang saat dia menunjuk ke pria tampan dan berkata sambil tersenyum, 'Yan kecil, ini adalah motau. Kamu harus mengenalnya. Dia adalah penolong eksternal yang diundang. Gue kami kali ini.' Petik dua, 'Nona Guyan, kita bertemu lagi.'" Pria itu berkata dengan cara yang agak elegan sambil mengirim senyum tipis pada Guyan. Guyan melepaskan pandangan acuh tak acuh pada Motao, sebelum pindah ke samping, mengungkapkan Lindong di belakangnya. Jari jadelike rampingnya menunjuk ke arahnya, ketika dia memandang Guling, Paman Guling, ini adalah pelayan eksternal yang aku undang selama ini, Lindong. Saat kata-kata Guyan terdengar, Guling serta murid-murid Guklan di sekitarnya langsung terkejut Wajah mereka berubah sedikit aneh ketika mereka melihat ke arah Motau Yang senyumnya sudah mulai surut Lindong merasakan sakit kepala karena suasana yang tiba-tiba aneh Namun, sebelum dia bisa berbicara Dia merasakan mata Motau berbalik ke arahnya Ketika senyum yang bukan senyum muncul di wajah tampan itu Seseorang yang baru saja memasuki tahap mendalam kehidupan